Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini spot mancing di Bendungan Irobayan Di daerah Nogosari Sebelah timur bandara Bersama Mas Masato Mas Atok, bakul ketoprak di Ngasri Ngasri Malangan Tulung Keladen <tuh> <tuh> Mau gak dilari sih Ini libur Ini lahiyung, curahkan berambang bawang Dwi <tuh> wakil ngetok terus, jos Mas lagi jajan, Madiang sih dulit tiba oke okay. namanya aja itu sayang sekali cintaku hanya bergetar Tiga puluh empat, empat puluh empat, empat puluh empat, Hawaii and the